Yang sangat bagus ini 50.000 siapa di tempat atau COD pemesanan bisa Anda tinggalkan di kolom komentar nanti kita akan share kontak WA saya nanti kita ngobrol untuk mengecilkan harga dan ngirimannya gimana terima kasih atas perjalanan cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh